lima belas tapi turisnya dua juta. Wow. Per, yes, per sure. tahun itu. Jadi lebih banyak turisnya ya, mbak ya. Iya sampai jalan itu nggak bisa sampai ngantri nek Hai Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's time for the speak up. sebelum kalian uh, nonton channel YouTube aku jangan lupa buat subscribe like comment and share dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel speak up Oke okay guys di episode kali ini aku bakalan kolaborasi dengan salah satu pemilik travel agent atau salah satu orang Indonesia yang stay di Yunani di Santorini Yunani Wow jadi dia bakalan ngasih informasi tentang destinasi wisata di sana. Bagaimana cara supaya kita orang Indonesia bisa pergi ke sana. Dan berapa sih budget untuk bisa traveling ke sana. Nah, kita langsung aja menghubungi Mbak Tatia melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mbak say Wow, cetar sekali ya. Halo. Halo Surabaya, Indonesia, dari Yunani. Selamat pagi ya di sini. Selamat pagi di sana, selamat siang di sini. <laughs> Jadi lumayan uh. jauh juga ya Mbak ya perbedaan waktunya. Berapa jam ini? Sekarang jam berapa? ya uh, Jam 10 lewat 10 ya. Bedanya okay, 4 jam. jam. Uh, Mbak saya kita langsung aja ke topik ya namaku Tatia Mbak Tatia Mbak Tatia Oke okay, by the way guys Mbak Tatia ini juga punya channel YouTube jadi buat kalian yang pengen kepoin uh, channel YouTube-nya atau pengen tahu tentang Santorini Island Wah keren gak sih aku aja waktu dipamerin channel YouTube-nya, aku tuh berasa kayak Aduh gue harus kesana nih someday gue harus kesana nih ke Santorini Island Oke, okay, aku makasih banyak ya mbak ya udah dikasih informasi tentang Santorini. Uh, itu awesome banget dan mungkin di episode kali ini aku tuh pengen kamu itu mengupas atau mengorek-ngorek lah sedikit kasih informasi tentang destinasi wisata di sana. Ya, jadi Yunani itu atau Greece? Ya, YouTube channel saya itu Tatia in Greece ya T-A-T-I-A in Greece artinya Tatia di Yunani. Karena saya tetap orang Indonesia, orang cuma orang. karena saya merit sama orang Indonesia, jadi saya uh, menetap di, eh, sama orang Yunani. Oh, Oke. Okay. Itu jadi menetap sudah 18 tahun di Yunani menetap. 18 tahun di sana, tapi bahasa Indonesianya nya nggak berubah lo ya. Keren loh. <laughs> bahasa <laughs> Jawanya juga masih tetap. Masih medok, saya medok. jadi bisa ngomong bahasa medok ini ya. <laughs> Ya no. aslinya siang. subgensi Yo, udah 18 tahun di sana dia masih oh, cinta Jawa. tanah. Mbak ya. saya, tapi kamu Jadi, udah pindah ke warga negaraan nggak, Mbak Tatiya? Uh, kita kan di Indonesia belum boleh duit ke negara negaraan. Ini sedang diusahakan oleh teman-teman uh, supaya yang tinggal di Eropa, di Amerika, di luar negeri itu boleh duit ke nawa negaraan. Hmm. Kalau Eropa itu tidak masalah, boleh dua warga, tapi di Indo Indonesia nggak mm. boleh. Jadi kalau yeah. mau ganti Yunani kita diambil paspornya, jadi kita hilang WNI. Indonesia. Padahal yeah, kalau yeah. saya, kalau saya Indonesia banget, karena saya kan uh, seneng Indonesia, tetap cinta, tetap yeah, paling enak tuh top tuh Indonesia, Indonesia paling indah, paling banget. mantep makanannya, orangnya, budayanya, Indonesia is the best. Iya dan murah-murah juga di Indonesia. Suamiku kan orang Australia mbak ya, jadi aku tinggal di Australia pas membandingkan Australia dengan Indonesia itu Aduh, satu juta kita oh, udah berasa kayak orang kaya ngabisin di restoran satu juta. Itu udah berasa kayak, eh gue orang kaya bro gitu ya, tapi kalau kita di luar negeri satu juta itu udah, ya udah itu udah normal untuk sekali makan di restoran dengan harga satu juta itu udah normal gitu jadi memang biaya hidup di ya, Indonesia putri, itu ya. lebih, lebih, okay. murah. lebih murah ya, balik ke Yunani, jadi saya okay, Yunani okay. ini negara yang paling terkenal ya turisnya ya dan okay. untuk Corona dia paling dari seluruh dunia, dari seluruh Eropa itu negara yang paling sedikit terkena Corona karena Yunani itu asal-usul dari Bapak Ilmu Kedokteran, Hipokratus. Okay. Jadi pemerintah Yunani cepat mengambil langkah saat sebelum pandemi ini diumumkan, itu sudah ditutup toko-toko, hotel, semua sudah ditutup, terus penduduknya juga eh, di sini budaya Yunani itu selalu bersih. Sebelum ada budaya sarung tangan, tutup mulut, cuci tangan, itu orang Yunani sudah bersih sekali. Sudah sekali maikmatannya, oke. Siap terkenal paling bersih negara Yunani okay. jadi eh, dari dibanding Eropa itu paling sedikit yang kena, bahkan pulau Santorini tidak ada yang kena Corona, tidak wow. ada wow, jadi, jadi Yunani di Santor ini tidak ada, jadi zero Corona ya, ya Mbak Ea. ya? iya, iya, iya, dan Yunani itu ibu kotanya Athena, di kota Athena sendiri sangat aman ya, di Yunani itu terkenal dari, kalau orang ke Roma itu kan mau ke Di syutingnya di di kota Athena sendiri ada 36.000 film yang wow. pernah yang pernah syuting di Athena. Jadi sangat terkenal Yunani. Eh, makanya ini walaupun corona itu seluruh turis dari Eropa itu ke Yunani semua terbang. Karena apa? Hmm. Kita tidak punya corona, kedua eh, ada corona tapi tidak, tidak sebanyak di, di negara lain like... Italia. Iya, iya, tidak seperti di Italia yang sampai puluhan ribu meninggal di Yunani ini yang yang korban meninggal itu cuma 190 orang Mbak. Bandingkan ah, okay. wow. dengan Italia yang ribuan atau Spanyol ribuan atau Jerman itu lebih banyak juga. Jadi sedikit di Yunani. Jadi tetap aman. Santor ini terkenal karena sering dibuat syuting film, terus juga dibuat mainan game itu loh. Ya, yang film Sandi ya, uh, itu. Padahal tahu. cuma okay. luasnya kecil, pulau itu ah. kecil, cuma 76 km, tapi penduduknya 15.000, tapi turisnya 2 juta. Wow. Per, ya, per tahun itu. Jadi turis, lebih banyak turis turisnya ya Mbak itu. ya? Iya, <laughs> sampai jalan itu nggak bisa, sampai ngantri Nek, Nek, Nek, Nek, masuk ke Santorini itu harus ngantri, oh, okay. ngantri banget, iya. Okay. terkenalnya. Oke, okay. Mbak Zai, by the way, kenapa sih kamu choice uh, untuk mengembangkan destinasi wisata di Santorini? Why? Kita jadi, uh, bukan Santorini aja, kami itu okay. juga menjual Eropa, Eropa Barat, Eropa Timur. Tapi karena saya menetapnya di Yunani, ya lebih lebih, apa ya? lebih ah lebih enak gitulah dari segi harga kita bisa bersaing lebih mu, menjual lebih murah paket-paket uh, Yunani, paket-paket Eropa juga saya kan orang Indonesia jadi ngerti orang Indonesia itu kalau turis itu maunya uh, yang hotelnya yang enak, hmm. yang tiket-tiket kok apa toko-toko atau yang fotonya ya Instagram terus hmm. biayanya tidak. tidak mahal tapi orang Indonesia seperti maunya enak murah, terus <laughs> bisa foto-foto yeah. bebas gitu loh. Iya. Iya, yeah, benar-benar benar banget safety, ya. Itu bisa banget juga, ya. Iya. Iya, makanan enak, jadi seperti itu. Jadi uh, beberapa tahun yang lalu sebelum ada corona, turis Indonesia tuh cukup banyak nggak, Mbak mengunjungi santor ini? Banyak sekali. Banyak, oh, udah mulai banyak ya. Kami banyak dari kami tuh dari oh, dari, dari travel-travel besar ya. Oke. Okay. Sebutkan seperti Obaja, seperti Smiling, seperti Golden Drama, uh, itu yang travel-travel besar itu kirim insentif grup dari okay. kan sekarang kalau kalau grup-grup uh, perusahaan besar seperti Bank Mandiri, Bank DBS, terus bank apa ya, bank-bank itu terus grup-grup itu loh asuransi yeah. mulai mereka gathering-nya ke Santorini gitu, gitu. iya Athena, iya. Athena dulu Athena, Athena dulu baru ke Santorini. Ya. Iya, iya, bagaimana itu. sih prosedurnya supaya untuk uh, supaya bisa ke sana, untuk wisatawan Indonesia mulai dari visanya nanti bagaimana, dan transitnya itu berapa kali gitu? Bisa nggak dijelasin, Mbak? Prosedur Jadi untuk kita bisa ke sana, iya, kalau... Nah guys, itu tadi informasi yang diberikan oleh Mbak Tatia, informatif banget kan Jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan uh, ke Santorini atau ya pokoknya yang kangen traveling Mungkin Santorini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk dikunjungi setelah masa pandemi ini berakhir Dan berharap bisa segera ya, karena kita semua pasti rindu travel Jadi sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan Bisa merubah dunia It's time for speak up Jadi sekali lagi Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa